Lagi Ikhsan diri dan sekaligus tersenyat organisasi IPK, Ketansi Ketansi dengan alat Mari kita membacanya kepada jemaah agar acara ini bisa berjalan lancar Berdoa sesuai kepercayaan kita mencari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Indonesia raya Merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya Salam S3 Sehat, Semangat, Senang! Om Suatu Yasku Om Suatu Yasku Salam sejahtera buat kita Semua yang kami hormati Wakil Ketua IKBS Bureleng Yang kami hormati Bapak Perbentuk Desa Renikit Ikatan Pemandu Senang AWF 3 Seriwit Akhirkan pemandu yang ber, memiliki jiwa sosial yang tinggi Untuk berbagi sehat bersama Dan sekian dari saya selaku Ketua IKBS Bureleng Akhir kata saya ucapkan banyak. terima kasih terima kasih dari organisasi dengan pemukulan gong dan pembuka acara pelatihan dan pemasak pada 3 5 untuk Bapak Kadis waktu dan tempat kami persilakan datang pemanau senang halus Ya, yeah. berarti sekarang yang hati dari seperti orang ini nanti impact yang satu Perlindungan saya di IKB juga adalah wakil ketua Ketua yang menjaga Baru-baru yang di KB2, yang dihidupi Kamu memang IKDM yang ini Kaliannya sebagai paham bangsa kita Atas arti arti YM Surami Bukul-bukul peningkatan penganggung senang awam Aung... F3 berkait dengan COVID-19 bagai menjawab imun rupo itu dengan olahraga raga Tanggung jawab kegiatan olahraga yang gratis di luar AWF, tangan kau tidak jaga semangat, jangan berhenti. Kesehatan itu yang utama. So, sehat semangat senang AWS 3 Senam kita bersama Yang membuat hidup sehat dan berarti Ayo berlatih, senam AWS 3 Ayo berlatih, senam AWS 3 Selamat